Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Waqafah Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa Wa ala alihi wa sahabihi Ahli Siddiqi wal Wafa Rabbisrohli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafkahu qawli amma ba'di Hadrothal muhtaramin para masayih, para kiai, para habaib tokoh Halim ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar jajaran surya dan tanfidziyah yang sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir di samping kita ada Pak Wakil Bupati. Santemawan Pak Wakil Bupati, la mesti sambutan. Kata Pak Wabuk, "Gak usah Gus Wong, saya nggak urunan." <tik> Jajaran Forkombinda, TNI Polri yang saya hormati, sahibul Haul, segenap keluarga, Dalam acara pengajian Haul, Mbah Somo, Imam, dan Ibu Rukyah, Das <tik> <tik> Mbah Somo, Imam, dan Ibu Rukayah yang saya banggakan sahabat ansor banser yang saya cintai gak apa-apa mas duduk di bawah tanpa tikar insyaallah pulang pengajian little body sedikit gatel kelebon wedi serta bapak ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat kabupaten blitar rahimakumullah makan kue tar minumnya susu hai orang blitar i love you Berbahagia sekali kita semuanya hadir di tengah-tengah lapangan ini Yakinlah sejuknya sore hari ini merupakan gambaran rahmatnya Allah Mudah-mudahan sejuknya suasana sore hari ini menggambarkan sejuknya hati kita Amin Orang yang hatinya sejuk dalam Al-Quran disebut mutma'innah Mutma'innah itu artinya apa? Ayam Kulo ayem nyawang jenengan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu dengan beraneka ragam ya. Dan coklat, hijau, kuning, yang kebangatan yang di tengah. Kewis tuwoping. Sebuah kebahagiaan. Wajahnya glowing. Kakinya... Buah belimbing di atas ketek, wajahnya glowing, tungkaknya meletak-meletak Saya ketemu dengan jenengan bahagia, jenengan ketemu dengan Gus bahagia. Nah, yang kita minta kebahagiaan ini tidak hanya di dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu. Apa sih tugas manusia di dunia Tugasnya satu Pak membuat cerita pertanyaan saya sampai sejauh ini cerita apa yang sudah anda buat saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita saya nulis buku catatan amal saya kemarin saya ditanya sama anak saya umur lima tahun bahkan kan sekarang semua orang punya HP apa-apa curhat di HP? apa-apa ditulis di HP pekerjaan Rokib dan Atid hari ini apa, -apa. sing takon umur limang tahun anak saya kedua mufti Nabil Uleya Mekka Maulana Habibur Rahman Nih, ada yang salah? terlalu panjang? anak-anakku dewe sing kelon ya aku dewe orangnya wangnya cerewet ya anak saya itu pak wabup, umur 5 tahun pertanyaannya macam-macam uh, setahun yang lalu, masih 4 tahun melatanya. bah saya mau tanya, apa? kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? lho, iya entah, umur 5 tahun tak gak? tak jawab, saya diem saja anak saya jawab, hmm, viral, Raison jawab gue takut kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? akhirnya saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu kenapa? karena kalau diantara dua kaki ibu, surganya bapak aduan anaknya jawab, oh walaupun pantas wingi ibu alon-alon, halon-halon kenapa? waduh surga ini rusak anak. <Syukur> anak saya tanya, apa tugas rokep dan atit? coba, sekarang apa sih pak wabup yang tidak kita update? semuanya kita tulis apalagi kalau bulan puasa ya Allah gas 3 kg di foto posting di facebook apa captionnya siang-siang lihat gas 3 kg serasa lihat kelapa muda apa matamu itu katarak to, coro itu di foto di posting kormocin matane nih itu maka kemudian yang terjadi apa pak bu banyak orang tersinggung gara-gara postingan kita banyak orang yang kemudian sakit hati tapi saya ingatkan kalau ada orang posting sesuatu kamu sakit hati bukan postingannya yang salah tetapi hatimu yang bermasalah bukan keretanya yang salah salahnya pengajian yang pinggir rel kereta. Nah. Semuanya kita tulis. Makanya dalam ayat sini itu Antan Gusipul Pak Ono satu ayat yang saya ketemu jawabannya ketika saya pulang dari Taiwan. Jadi tanggal 21 Juni saya nonton Mas Masjid Korbuser. 21 Juni sore saya dipanggil Kiai Ma'ruf wakil presiden. Tanggal 22 saya berangkat ke Taiwan, ke daerah Changhua. Mau pengajian di Taiwan. Pulang tanggal 24 naik pesawat <Susuk> gitu. kaget wong oh. oh, lemu kagetan nah. kaget niku sing dicekeli dodone yu ora cangkeme jantung niku teng dodo mboten teng cangkem kaget kaget aku lemu kemayu sawak Sa pak watengkabeh nah <tik> ini kadang-kadang memang pak kekinian itu harus menafsirkan ayat sesuai dengan kondisi hari ini artinya bukan kok ayatnya itu yang tidak up to date tetapi penempatan dalil dan penafsirannya ini yang pas dalam surat yasin itu begini Ayat kindek gula lali 67 atau berapa? Al yawman ahtimu ala afwahihim watu kalimuna aidhim watashhadu arjuluhum bimakanu yaksihun. Coba anda lihat kalimatnya. Satu hari di mana mulut dikunci. Sangkemai dikunci. Kalau dulu terjemahnya bebasnya satu hari di mana mulut dikunci. Hari itu dikunci waktu itu saya mendapatkan keterangan dari guru-guru saya mengatakan begini iya nak, hari itu mulut dikunci karena ketika di dunia orang banyak berbuat dosa dari mulutnya terutama perempuan, apalagi jilbabnya pink gitu kan ya kalau perempuan cerewet sebenarnya sih ya lumrah betul bu? karena perempuan itu keturunan Siti Hawa cangkepnya mangap, Hawa makanya lumrah cerewet Beda dengan laki-laki kayak Pak Panggil Gupati, diam kon megah. Soalnya Oppo keturunan Adam. Cangkem mingkem, Adam. Milo dimana mana-mana Wong Wito penghentikanannya lebih banyak daripada Wong. Lana. Itulah alasan kenapa Wong lanang cepat mati tinimbang Wong Wito. dimana mana-mana jumlah rondo peluhweho keh diimbang Nopo Wong lanang cepat mati, soalnya stress, mikir ke bujune, cerewet. Pak Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Makanya para laki-laki jangan pernah berbuat salah sama istrimu. Ingat, istrimu ahli sejarah. Sekali salah kelingan terus umur hidupmu. Buwong deso, onodror malah dada goblok goblok, biasa aja. Biar kelihatan, natura belah ngah ngah wah lah yuyu santet meteng weh. Oh drone jono malah ngini-ngini. Kalo nggak bisa hujan. Eh, ayo, gak ada trauma naik ajar <gif> ya. ngopo malah ngatur-ngatur mana ini? Hei, urekmu koyopan. Nah, takkan dani. uripmu mungkin koyop batik, takkan polah, tapi dani. al yauma Naktimu ala Afwahihim satu hari di mana mulut dikunci. Wadukali Munaidihim tangan berbicara. Ini yang menjadi persoalan. Iki maksudnya tangan berbicara ki Nopo. Kalau terjemah bebasnya, saya baru ketemu jawabannya ketika pulang dari dari Taiwan. Kenapa mulutnya ditutup, tangannya ngomong? Karena hari ini banyak orang berbuat maksiat, tidak dengan menggunakan mulutnya, tapi dengan menggunakan tangannya. Mencaci, menghina, memaki, membuli, ngonek-ngonek Wong itu dengan postingannya. Yang postingan itu tidak berangkat dari mulut, tetapi dari jempolnya, jari-jarinya. Maka kemudian di kepolisian ada undang-undang head speech Melalui apa? Telekomunikasi, informasi, teknologi informasi. Menggunakan apa? Ketikan. Kayak hari ini, Yumun kalau Gus Miftah itu orang yang sangat-sangat berpengalaman dicaci. Hari ini, Gus Miftah dicaci soal apa? Rendang babi. Coba Anda dilihat di medsos. Gara-gara apa? Wartawan tanya sama saya. Gus, apa pendapat Gus Miftah tetap rendang babi? Salahnya di mana? Orang Kristen masak babi, motong babi. Mau dimasak rendang, mau dimasak gulai, mau dimasak samur apa? Semur. Aku mau ngomong-ngomong. Be cangam-cangamu Dewi ngomong apa? urunan, cerewet. Orang Kristen pak, motong babi. Dia mau dimasak apa? Ya urusannya wong Kristen pak. loh. Rendang itu kan hanya jenis makanan, sama dengan Wong Surabaya duwe rujak congor. Eh kenapa? Cingur. aku ngomong apa? cingur, ya cingur, cingur, cingur, cingur, kudewi ngapa tau? kalau di Jogja sekarang ada makanan namanya apa pak? sate kelata sate ditusuk ruji kemudian dibakar tanpa bumbu namanya kelata Yo terserah saya ngarepe masak coba, apa orang yang ngirep ngundang gusyuntah? ngaji, suguhannya mau tisu tak kandangnya yuk, mergapu posong Oh kurang ngajar, suguhannya janda muda, kelapa muda kok janda muda. Orang mau babi, ini Umma nih, yang sering dari saya ngaji nih, si Roni Cino hmm. di Roni Cino. Ron, di menunggu saya mau. Oh. Niku Cino, nyuwon saya Katolik, tapi bengus minta ngaji tentang Jawa Timur, melu sampai pulau Juluki, no cabang kafir. Bocah niku seneng mangan mangan kripek kulit babi padahal gawane melu ngaji kulo yuk tak jawab, yuk men wong cangkem-cangkeme dewe coba dilihat al-baqarah 168 ya iwan nashkulu mima fil halalang to'yibah kalau kemudian quran itu memang hadir udah linas, tapi mohon maaf, nyatanya hari ini yang baca umat islam berarti nopo, hukum itu berlaku untuk umat islam sehingga mangan halal, wong islam wong non islam, yuk karep mu apa aku ngatur-ngatur wong non islam artinya apa? anda memotong babi, mau dimasak gulai mau dimasak sate mau dimasak semur mau dimasak rendang yo justru saya menghormati orang yang jualan barang haram tetapi ditulis label non halal ini, cino kafir lah sak nggon-ngon niku Nasrani Katolik sering melu ngaji kula Pak, soalnya kula orang-orang yang sangat toleran. Ayo. Kuwe well matane. Wong wedok ki suwe-suwe ya codot. Ana wong putih nek ganteng ingat, cantik itu tidak harus putih tapi harus perempuan. Masak lanang ayu Gue senenganu makan babi apa nih Ron? Rambaknya oh, apa? Oh rambak canggam apa rambaknya. Apa kita antem ini? Lau kayak cangkem-cangkemnya Dewi, Kak Idin. Maksud saya apa? Mbok Yogi kita fair-fair saja. Kita tinggal di satu negara namanya Indonesia. Yang Indonesia ini bineka tunggal ika. Yang berbeda-beda tetapi satu Indonesia. Yang di sana ada enam keyakinan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya sudah mati masing-masing agama termasuk soal makanannya. Dulu juga rame, daging babi dimasak dengan kurma. Diancam, Pak. Bunuh penistaan agama. Makanya saya bilang, sejak kapan benda mati punya agama? Apa sana sih mangan kurma ki Islam tak Pak Wabub? Ora. Wong timur tengah agamanya Nasrani, Yahudi yo mangan kurma apa sing mangan babi ku Kristen tok pak, Allah wong beli tari selama oke, tapi delek delek. <tuh> lah, waktu itu rame tak jawab di podcastnya Mas Jadi tiga tahun yang lalu, saya bilang salah kamu itu satu bro. Waktu itu namanya Coki Muslim, apa pak? Dia mengatakan begini, kalau daging babi dimasak dengan kurma maka cacing pitanya bisa menjadi mualaf la cangkem bosok Anda tahu daging babi itu mengandung apa cacing pita salah daging babi itu mengandung anaknya ya masuk anakmu kalau babi nah, saya dicaci maki Kenapa kemudian tangan yang berbicara? Karena caci maki itu Pak Wabung tidak dari mulut dari ini. Tapi apa dari tangan? tebak pak komentari. Tiga empat bulan yang lalu saya juga dicaci maki. Viral, soal apa? Wayang. Gus tadi dicaci maki gara-gara mempertahankan tradisi wayang. Ada ustadz yang mengharamkan dan ingin memusnahkan wayang. Tak jawab, Raiso. Diajar saya, Pak. Yang komentar 30 ribu. Sakit hati, ghost. Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. EGP, emang gua pikirin? Coba, anda yang punya medsos. Kalau kamu posting, lebih banyak like-nya apa komentarnya? Like. Pertanyaan saya, kenapa kalau posting lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Jawabannya adalah... Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. <tuk> Tapi kalau jomblo ya beda. Kenapa lebih banyak like-nya dibanding komentarnya? Karena banyak orang cinta, tetapi tidak berani mengatakannya. Yeah makanya pak wabub cantik saja, kalau dibuli orang ini, yang awakmu, raloeh okeh, okay, tinimbang yang seneng, karo awakmu apalagi kalau kemudian kita dicari-cari kejelekannya, kalau kamu dicari-cari kejelekanmu terus senyumlah, kenapa? karena kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu kalau kamu kaya awet ganteng pak, soalnya aku tahu, aku tidak pak wabub umurnya berapa? 44. oh baru 44 pak, sesuai <tuh> ya Amin loh bro. Amin Amin. amin. Ya semoga-moga Pak Wabub panjang umur. Amin. berarti kalau misalnya mati Pak Wabub, perep Anak Oh, Anaknya tiga, istrinya baru satu. Hmm. Nambah istri Pak Wabub? Amin. amin. Oh, Amin. Pak Wabub ini cita-citanya Fatimah, istri empat satu rumah. Tapi kenyataannya istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Iya. Kalau saya jelas setia Pak Wabub. Saya punya quote, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. bapak nonton modar aku. Rabi meneh mboten Gus, nunggu takdir kalau memang ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah, saya menciptakan takdir saya sendiri <tuk> tapi percayalah, kalau saya nikah lagi, tidak dengan orang blitar, tapi dengan orang arab kenapa? karena kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil quran <tuk> ewek, ewek, ewek, ewek, ini tadi menggambarkan kita betapa dahsyatnya kemudian seolah-olah kita mengambil perannya rokep dan atid makanya saya bilang bahwa besok itu begitu hari penghisapan rokep atid awakmu seneng, ah rokep atid catatan amal ngopo, ning dunyo, wisratau nyatet begitu rokep atid langsung bengok, hei wong belitar, bukaan hp mu <laughs> ternyata barang buktinya ada semua di HP. ayo wey, si cabanser mbribi irondo ketok nih kan ya Allah dirayu-rayu guys. eh, jejak digital gak bisa dihapus bro maka ibu ibu kalau bikin postingan ya harus ngapik lah jam 10 bengi bu Juni rung mulih, gak status nih facebook aku kedinginan nih ya. Diwocoba banser, melu komentar tak kancan Boy po, iya. Yeah. Polisi nih melu komentar cemungut, cemungut, cemungut, cemungut. Wah buben WK, WK, WK, WK. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya, termasuk postingan kita. Maka hari ini banyak orang yang berurusan dengan hukum, undang-undang ITE. Eh, Gara-gara apa? Gara-gara postingannya. Maka saya pesen postinglah yang penting jangan yang penting posting coba yang penting posting di TikTok wong nganggo jilbab video susune dibuka kuwi maksute apa apakah dengan melihat seperti itu aku ingin aku udah biasa makanya kenapa saya pakai kacamata hitam Supaya kalau nonton tidak kelihatan, <SILENCIO> coba terakhir tuh kan cewek pakai jilbab, nyun saya ukus. dibuka, diposting, ini maksudnya opo gitu. Sehingga kemudian apa? Kena undang-undang. Mencaci maki presiden, mencaci maki wakil presiden, ono undang-undang ngendok. Jangankan presiden, kuing-king mau naik fitnah. Kayak wingu umum aku lo tak terus, kipaniku bablas. Teng Facebook postingannya, miftah anjing menanyakan rendang punya agama. Untung aku lo nih, kurang tahun dua lori hati. Kulo kadang-kadang aku lo aku belajar kaya asu. Asu nihku setia nih orang umum karo majikan nih. Milawal to majangkara, aku lo matur. Asu nihku dipakani telung dino, ngiling-ngiling majikan nih telung tahun. Uang nihku dipakani telung tahun, lali telung dino. Wui, saya menung sok sopo, asu ngasuh sopo. Santri gula-gula gratis Pak Kiai, gratis. Diaterangil gula kondok, asuh dipakannya manut. Saya tak pakani orang manut. Saya ngasuhi sopo, uloba. Matamu. Gula <tuh> lagi. Ini, <tuh> ini karena undang-undang Ida. Maka apa? Bijaklah dalam bermedsos. Karena memang dakwah niki nyuwon sewu, pak. Niki ngomong haul gitu. Ya? Kenapa kiai-kiai dulu itu dihauli, pak? Soalnya mereka punya kitab. Oh yang lebih wajar sejarah mana kipi? Sheikh Abdul Qadir jailani Imam Savi. Orang kayak kita hari ini kiai-kiai modern kayak saya itu mohon maaf untuk dikenang hidupnya wes ragu tuh nulis kitab. Cukup delok songko YouTube jejak digital. Makanya kalau saya ngaji di Korea, saya dipanggil wali YouTube, Saya kurang ajar. Gara-gara bambar saya banyak dibokong truk, Pak wabut Sama Kiai Said, saya dipanggil wali bokong truk. Saya kemarin dapat tiga penghargaan, salah satunya apa? Sebagai selebriti yang paling banyak, wajahnya dilukis di bokong truk. Telung atus truk lebih gambarnya wajahnya Gus Miftah. Tapi yang paling menyedihkan satu, mobil tanki sedot WC. Gambarku, Pak. Kata-katanya gak asik gitu loh. Silitmu adalah rezekiku. Kalau dulu orang bilang, mulutmu adalah harimaumu, sekarang, medsosmu adalah harimaumu betul Pak polisi ya banyak orang kena kasus IT. Iya hati-hati. Saya yang mencoba hati-hati aja masih sering blunder kok. Contoh soal rendang saya dianggap salah. Ya sudah saya minta maaf kalau saya menyinggung kawan-kawan saya di Minang. Harusnya ketika muncul sebuah pertanyaan sebuah tes harus muncul antitesa. Ketika ada pertanyaan dia dijawab aja emosi. Lah aku takon rendang kuwi duwe agama apa dijawab pakai logika yang pas. Kenapa kita malah mencaci magi? Harusnya apa? Muncul umumannya pendapat, songkok Ustadz, Adi hidayat. Lah saya malah seneng. Sehingga apa? Perdebatan itu menjadi produktif. Jangan kemudian justru kontraproduktif. Yang muncul apa? Bukan diskusi, tetapi hanya caci, maki. Salah kita di situ, Pak. Kalau kemudian ada persoalan, saya lempar ke medsos. Anda tidak setuju? Kasih dong narasi. Alasanmu apa? Yang muncul hari ini apa? Emosi. Oh, dasar. Nesu surah kowe Mif. Lah asu jenenge miftah Ya ora apa-apa. Kowe asu jenenge Gus aku yoranesu nesu. Aku malah asu asune. Repot amat. Aku di ndek ayah jawaban. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? marah tahu sekolah sakitnya gini hewan pemakan tumbuhan namanya? herbivora, herbivora. pemakan daging namanya? karnivora pemakan segalanya namanya? laa konco mangan konco namanya? asupora ayo siap-siap selawatan disik eh panita si ngerinfak mau bengok kena hmm, senangannya ngatur-ngatur biaya. Lan nungguin munggah kok Gus mungkin infak Menengok atau cangkemung aku ya mau ngundang aku gak malah menggulek duit aku malah curiga Jangan-jangan ng aku nggak infak Ah mau Jangan-jangan malah BPJS <laughs> Aku tak takon Lah dompetmu ada satu sewu saya ketewa orang puluh sewu infak se-mok cemplung ke apa sewu Delok munoke kebun binatang, sangune satu sewu, nonton kiai sangune sewu. Berarti lu yang ngerang kiai napa munoke? Jenengan dengan lo yang ngajeni kiai napa munoke? Na Ayo ngomong onyo. piye bilang mana. Piatokih kok geting? Ngatih. Ah, mikir tuh. ayo, panitiannya, sehingga sakset, mas, eh info, info nanti mau jalur, saya kira ada saset saset mana lho panggah dilayani, eh. ayo, dana kenakalannya dikurangi, masih, eh ini sedekah, mas, eh moga-moga eh. belintar jaya, masih. Eh. Aku gara-gara ceramah gereja Gerejo diundang Wali Kota Los Angeles yang membuat saya sedih. Apa? Wali Kota Los Angeles, Amerika Serikat, ngundang ngaji Gus Miftah, Kabupaten Blitar, ora oh, tangan dan kalau ahli warisnya Mbah Somo, hmm. ahli Mbah Somo, wani. Tapi lemuh-lemune ya Allah, mau samin orang ngasih guru bela sih lah. Saapa kok bokong kabeh tuh? Nama nih? Mengundangnya setelah tahun gitu, mengundangnya setelah tahun yang lalu. Jenengan aku lah, aku luar terutii ngaji pak. Pak Wabuk permintaan ngaji ke pondok itu sehari minimal 500 permintaan. Lalu setindo 500, sebulan lima lah Ayo, berarti setahun pengbirawi. Lalu aku mangkat ngaji terus pertanyaannya aku kelone kapan? <SILENCIO> Karena aku nggak ketemu istriku. Karena aku jadi ingin, adalah ketemu lemu. Wah! Ambiar, ambiar. <SILENCIO> Airnya selawatan nih. Sudah siap panitianya? Minta lagu lama atau lagu baru? Baru belum jadi. <SILENCIO> Yo, tes vokal dulu. Ayo, cah adro semangat semangat sesuatu aku lepas suruh gua, saya ngawal hadroh, amin. Neng yogui, neng suruh gua aku kalau nggak rubidah dari awakmu hadrawan, tau nggak? Keterbelak terbelak terbelak, ayo guys. Yaas, ngaji nih uang nugi asik. Ya Rasulallah. Allah. Maunya sih ngantar kau yang onak onak ibu cuma gak loh, ya siapa tak ngadep. Saya boleh berdiri, ibu-ibu lebih suka saya duduk atau berdiri. Itulah perempuan, Pak Wabu, di mana-mana suka yang berdiri. <tuh> Apa toki? Oh, kamu masih gadis ya? Iya, yeah. no. Kalau kamu gemuk, biasa saja. Enggak usah insecure, pede saja. Sekarang cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi kenapa? karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan bulan lebih buju lemuh, li, bujumu mau kelaun setengah jam, sikilmu kram ayo, pak wabu, sambutan, kesambutan mau kemana? Oh ngiseng enggak pak <tuh> ke toilet, ya, ya Oh, nanti aku ya. Nanti ndak, Pak Bu. Takon sambutan malah lunga. Ya maklum ra urunan. <tuh ilet> ya Rasul Allah, sing banter. Ya Rasul Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Sing banter bareng-bareng Ya Rasulullah Desa Talon Kerawanku smita Betul Kiai ini ganteng Lan ugi kakak Tapi sayang senajan kakak bojone orang nambah-nambah Muka-muka Desa talon uripe Dati barokah Ya Rasulullah kita atur kepas pengajian nasihat pernikahan Mas Dedy Korguser yang hanya dihadiri 50 orang saya bilang pernikahan itu tidak harus mewah yang penting sah yang wajib itu mahar bukan mahal makanya mbak-mbaknya kalau ada laki-laki suka sama kamu katakan sama laki-lakimu kalau kamu mencintai kupilih satu di antara dua halalkan atau tinggalkan wow. Tahu bulat digoreng dadaan cowilik karyawan lima ratusan, masuk namu gudeirasa enak, mau dol gratisan. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Senang oh. Yuyono, senang dirabi, keayahnya lautan seberang. Gunung kan kudaki. Alah mas mas matane, kau akeh etoke ora wani marani dadak. Iki melu malu kocamata ireng malah kaya tukang pijet iki gitu. ipet Ipe iki gorengan kopi. Gorengan kopi. Di seret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wiswani ngeloni <tuh> miro miko iku kue takkan danila seneng ayon dan dirabi ya Rasulullah ibu-ibu tolong mang banyak baca solawat termasuk di anak-anak ini. -anak kulo negu mbah tim al mafur lawengi sido neo adalah saya ngeduk kuburan negu Jadi kulo ngaji tempat ini, Ajeng istirahat sekedap teng semarang karena pagi harinya saya mendapatkan undangan dari presiden jokowi di jakarta convention center. Saya berbicara tentang kewirausahaan. Mbah tim sido saya datang. Jenazah belum nyampe saya gali lubang aku matur, mbak demnikum ben kula jalur ijazah ijazah ini mau loruh, paling oke satu fatehah, loruh solawat dan ternyata mandi, tenang aku lalu guru dan pekalongan, Habib Lutfi bengkulu jalur ijazah, fatehah, solawat aku lalu aturkan jenang lalu ribet, dua masalah, dua hajat menambah mang tambahi solawat bojone Gusmi Tanik, kurang atau metu songkongoma. Tapi setino mau coba tekah minimal ping mau coba solawat minimal pengrong puluh hari. Jadi bujuku ini tangkai memang dermimin kok. Tak keloni lho solawatan. Bun, ayo kelon. Jalalallah ala Muhammad. Jalalallah ala Muhammad. Enak bun. Hoa solat. Mau ping tekah keutamaannya kata, Ono kopi panas, wajahnya fatihah pengsewu, langsung adem <tik> <tik> al-fatihah liman kuriat lahu fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya kita biasa membacakan fatihah untuk yang mati, tapi lupa membacakan fatihah untuk yang hidup Bahkan kalau saya dulu, untuk calon istri saya, sudah saya bacakan fatihah. Ya Allah, siapapun calon istriku, jaga dia ya Allah. Jangan sampai duntal oleh codot al-fatihah. Mandi. Oh Laku rata omok fatihai, malasin jadi codot ya awakmu, dewe. Antwi anak ini pondok, kirimi fatihah, kirimi solawat. Diwe anak ning turu cekel sirahe ngoten niku. Fatihahi sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al Fatihah. Kuwi wong lanang Pak. Diwe bojo cangkeme cerewet, turu cakal cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme cerewet. Al Fatihah. Di Fatihahi tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Berndara dhewe iki. Amiti Nah, kalau orang baik, onomana Soalnya apa? Karena dia punya cerita hidup. Bukankah kemudian kita hidup di dunia hanya diminta untuk membuat cerita? Allah dihakalah kalau mau asanu amala. Ayo ceritamu apa? Maka dikatakan hidup itu seperti panggung sandi sandiwara. Urip wong koyo nggae film nduk tak kandhani. Suami istri sedang bertengkar seperti telenovela. Wah. cacah pacaran seperti film drama. Ana cah gelut seperti film laga. Ibu-ibu ngaco film horor. Bidone wong lanang ngro ngeduk iki siji tak kandhani wong lanang wilak kerja raine kucel mulai adus ganteng wong wedok bedok kerja wayu begitu adus kucel alise ilang woda eilang milo wong lanang gus, orang mungkin iso ngatur wong wedok alis gawean gusti Allah gitu, tetep dikerok ganti anyar goblok goblok gitu kurang men gawean kayu yuyu merongos titik, pasang kawat pantesan kawat jemuran yang pondokku hilang terus dicolong wong talun kamu kalau merongos santai saja, toh ada pepatah yang mengatakan merongos itu adalah mingkem yang tertunda gila <tuh> merongos urung kuliah wis oleh gelar S2, MSC merongos sak cangkemeh <tuh> Pertanyaan nih, cerita seperti apa yang disukai oleh Allah? Inna Allahu Yuheebul muhsinin. Allah ini ku paling seneng karowang saya ngape. Milo, we jomblo. Ya Allah, rupa tua gini jomblo toh kangkang. Eh mana mana gon musunat. Orang no beda nih karokran. nguyuh, toh. Dan ingat ada penelitian dokter di Jogja. Laki-laki yang perutnya besar biasa nih, manungnya cilek. <tuh> <tuh> Walan dibuka mengkoyok pentil ini. <tuh> Inna Allah ya Cerita sing paling disenangi kalle Gus si Ya Allah, ikut cerita sing ngapi, Milo dadi owong api. Kulau seminggu yang lalu haul Mbah Kulau Tengponorogo, Mbah Muhammad Besari, Bin Anom Besari, Bin Abdullah Mursad, Bin Raden Demang, Bin Pangeran Demang, Bin Ratu Jekulo. Ratu Jekulau, Ndui anak Raden Demang, dua anak Pangeran Demang, Ndui anak Abdullah Mursad, Ndui anak Anom Besari, dua anak Muhammad Besari, Ndui anak Kiai Ilyas, Nyaimad Madarum, dua anak Kiai Kar... Uh, jalal iman, dua anak kiai karyonawi, dua anak kiai muhammad usman, dua anak jenisnya muhammad boniran, dua anak jenisnya muhammad murodi, dua anak jenisnya Miftah maulana habibur Rahman. Ah, ya. wow iso menyebutnya mbahmu itu tak ada duit bapakmu sopo, mbahmu sopo, terus kemudian uh, cucunya sopo, mbahmu itu sopo, dua orangnya tak tidak duit Ayo, okay. bapak santoso semua imam, bapak ini mbak nawi bapak isi meneh modern rale rale ngerti? pantesan jomblo sejumplonya kamu pasti akan berakhir, amin Di mana berakhirnya? kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman jenengmu siapa tak dengarin di buju? andri, andri ingat, cinta ditolak, sarkem masih buka melu ngaji aku maksudnya <tuk> <tuk> kenapa? oh aku yang seneng karo awakmu ndri kaya ndri mbak yang ngomong baik aku malah galau kupinang engkau dengan bismikallahu ma'ah Bismika bismika'amu kenapa? karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi iya yeah. ndri wow. kalau jodoh pasti ketemu Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ah, uh, keting aku. <sargin> lah, gula ison cerita ke mbah gula soalnya apa? Mbah gula dua cerita. Dua putu kondang, jenenge sinton Kiai Hasan Besari. Dadi guru ne top top. Dua murid jenenge Abdul Hamid. Abdul Hamid ini gue wang Yogyo, anaknya wang keraton, jenenge Abdul Hamid. Mondok tengini mbah gulo Hasan Besari, Songko, Ponorogo pindah teng Kartosuro ngaji kitab kitab kuning teng kiai Tazani Zani, pindah teng Purworejo, Magelang ngaji kitab jalan kalian mbah Ahmad Baidowi pindah male teng Magelang ngaji ilmu hikmah kalian mbah Nur Muhammad ngadi Wongso niki jadinya yang mana Raden Abdul Ahmed nama komunitas sih Rad kiai Haji Raden Abdul Hamid, Ontowirya, Mustahar, Heru Cokro, Senopati, Ingalogo, Sayyidin, Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah, Tanah Jawa, Pahlawan Gua Selarong, Pangeran, Diponegoro Bancerapal, sejuta Kiai Haji bendoro, Raden Mas Abdul Hamid Ontowiom Mustaeru Cokrosono Mateengalogo Saidin Panoto Gomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan gua selarong pangeran Diponegoro. Lagu lo Kiai Haji bendoro, Raden Mas maulana Habibur Rahman pangeran Diponorogo. lho, gimana ke? Kenapa kemudian Imam Al Ghazali Sang Hujatul Islam namanya harum? karena begitu banyak tinggalan yang hari ini bisa kita baca lah awakmu saya kira aku sudah di kiai oh sudah di wali pengen didelok karo uang minimal meninggalkan jejak digital yang baik di instagram, di facebook, di tiktok, kami di ketung lakukan dua instagram sing di follow rakyai sing lanang banser sing di follow gisel Sing ditonton, tonton Soboket 19 detik Aku yo ho oh. Kan aku penasaran Pokoknya oh, nanti 19 detik loh Halo Tua sok gaul Hari ini Pak Mohon Maaf Pagi aib PCN Ugi Matur Kemarin penelitian survei terakhir Dari Paul Trekking penelitian capres terviral, ah, terpopuler ter Cawapres terpopuler, partai terpopuler terakhir nopo Ustad populer ustadz yang paling berpengaruh yang paling pengaruhnya besar aku ini kadang-kadang ngelus dodo orang NO nggak banyak yang masuk Pulau begitu maca survei ini langsung ngelus dodo dodo ini bojo kula ya Allah Allah ya bojo ya ngapa apa? ngelus Andre, helah, mau no apa? Ngedre, Andre? Potongnya gede, eci, Survei itu menunjukkan apa, Pak? Nomor satu, mendapatkan 13 persen suara, Ustadz Abdus Somad. Nomor 2 Gus Miftah, 9,4 Kemudian masih ada lagi dua orang NU, NO, Kiai Mustofa Bisri, Kali Gus Bahak. Di bawahnya, kelompok mereka semuanya. Berarti apa? Kita secara medsos dakwah kita itu masih kalah dengan kelompok mereka. Lah ini PR bagi anak-anak Ansor banser, ayo lah medsosmu digedeki, saling dukung. Persoalannya, Wong No'ni kulo kon aku rangel. Contoh, kulo dibully tentang gerejo, seng bela niku lo namang habiblutfi kalimah tim, Sing Leo malah ngone ngonak ke kulo. Persoalannya adalah, ulang buat urusan. Aku cuma anak onaknya kau yang ngomong, aku tetap akurat tahun 2000 tapi kalau orang N enggak bisa kompak, ya kita nggak akan besar, Pak. Lari hari ini orang itu nggak bisa kompak, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Mau kebetulan aku kiai larang. Neng Soma, beda murah hatinya. kok geting aku murah, dingyang gak usah telung tahun yang jaduhnya iya aku usah krumu co api ya, api ya gue youtube-nya oh, api banget mesti ngomong apa? ngerti tak? ngomong kretoknya melakunya kok Dilosor Nah, dasmu barang gue. Ayo kita kompak. Survei LSI 2021, warga NOD Indonesia jumlahnya, Pak, Pak Kiai, 49,5%. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Islamnya 85%. NO nya 49,5 berarti jumlah orang NU NO nyewon sewu kalau orang islamnya itu jumlahnya sekitar 240 juta orang NU NO jumlahnya minimal 110 juta coba anda bayangkan kalau kita kompak pak jokowi jadi presiden pemiliknya 90 juta lah uang NO kompak pak jangankan milih bupati, gubernur, presiden loh jadi. tapi nyatane uang NO nyalon lurah kadang-kadang orang jadi. soalnya apa? orang tawakur gimana apa bapak? guru TK gara-gara melebut TK diwenei lagu judul balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru meletus balon hijau dor pertanyaanku, ngopo kok sih beledos balon hijau? kamu kok hijau ini gambare rupanya wong N.O milo wong N.O ini kukun aku rangil soal lebalon nih beledos -oh. keting tenan aku eh? ya aku nasuh dewe gemes aku coba kita lihat satu pelajaran ini saya tidak bela Pak Jokowi tapi anda lihat begitu ibu kota pindah ke Kalimantan IKN, ibu kota Nusantara orang protes Kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Tempat buangan jin setan demit iblis. pulau takoni wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, enggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan yeah. Begitu gawe ibu kota, Pak. Pak Kiai Mang persani, Apa yang diminta Jokowi? Membawa tanah dan air dari masing-masing provinsi. Betul. Jawa Timur, Bu Khafifah, Jiko Songko, Majapahit, Yogyo, Jakarta, Kalimantan. Orang bilang Jokowi musrik. Saya tanya, musriknya dari mana? Bukankah kemudian semangat yang dibawa oleh Jokowi adalah semangat persatuan? Semua tanah dari seluruh wilayah Indonesia diambil. Supaya apa? Semua provinsi memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Coba kita lihat dalam sejarah, contoh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kuhin gawe masjid, wisajaan Janne, proyek Kanjeng Sunan Kalijogo neng Demak. Tapi apa yang dilakukan Kalijogo melibatkan semua wali untuk memberikan sumbang seh terhadap pembangunan Masjid Demak. mau Pak Nyuwon Sewu. Masjid dibangun Dewe, kalau Kalijogo, gadis. Neng pertanyaan nih, kenapa mereka mau kompak? Kali Joko, jaluk bantuan Sunan Gunung Jati, Ampel, Tuban, Sakturuti. Semangat yang dibawa adalah persatuan. Bukankah kita berpikir, kenapa Pak Jokowi mengambil semua tanah dari masing-masing daerah? Semangat yang dibawa adalah persatuan. Mbak ayo, wong eno saiki, contohan para wali. Wali ini ku kondang sektine, kondang ampue, kondang alime, tapi kompak. Lagi ayi saiki ngalime diragukan, kondange diragukan, setine diragukan, tapi apa opo, -opo karep dw semua orang dianggap musuh. Maka saya bilang sehebat hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman kayak goblok, awalnya e gede baju ne es Aku mau pas ngomong ngono dunia mau rekam goblok malah rondo, mau madas gue kan, wes di zoom wapi banget tuh malah dirinya rondo kan, tulangi lagi, wes orang la lucu. orang ngajar, aku tetap nguyu <laughs> aku lemes poso-poso malah mau kerjaan di tukang syuting ingat, cintaku kepada warga blitar seperti kamera maksudnya apa? fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur <laughs> Ayo, superman kayak goblok awalnya gede baju ini, yang paling goblok mana apa? gak usah empak nih, Sing paling goblok siapa? Sing nonton ngerti mau goblok ngapa mau tonton ayo kalau kemudian lawan kitab jurumnya ada no bahasa ngerti wa amma daumatu fata kunu alamatan lirofi ayo la pengen rofa e banjir ansor nu. la pengen duur kamulian mendapatkan derajat yang tinggi ayo daumah kumpul jangan sebaliknya wa amalkasratu fata kunu alamatan lil kofti kalau kita bercerai-berai, orangnya ada yang besar, tak kandang aku lah matur, aku tidak dianggap jadi pengurus NU ini tidak masalah Habib Lutfi pesan kali aku lah, ini urusono NU kultural jamaah diopeni aku ini tak matur, kenapa Mbah Dim ini seneng kali mba aku Mbah Dim ini cerita aku tidak senang kalau aku mifat aku salah apa pembah, biyan nih Jawa Timur juga nokia kiai dang songkom Blitar, namanya Mbah Syekh Yusuf Yasin. Kelingan buatan jeningan. Niki biyan, kiai yang mampu menghidupkan malam Lailatul istimah dengan menghadirkan orang seperti ini. Pada masanya Mbah Yasin luar biasa. Kulo dihutang oleh Bu Yasin. Wengi kulo pengajian Akbar, tengah masjid Al Akbar Surabaya kali Buku Gubernur, beliau minta pengajian halnya Mbah Yasin. Ajeng kulo gulai kau waktu karena saya punya sejarah dengan Mbah Yasin umur saya limang tahun, diajak kali abah saya, soan Mbah Yasin Mbah Yasin mandap saking panggung, sirah saya dilus-lus kali Mbah Yasin, Mbah Yasin Pak Mur, bapak saya namanya Muhammad Muradi, Pak Mur, seso anakmu ini cangkemei dadi jadi saya umur limang tahun, harus dicangkem-cangkem mungkin Mbah Yasin, Pak kandang anakmu ini sesuah dadi tapi awakmu kudu ngerti apa Mbah Kiai Kiai iki seposok bakal seneng karo bocah iki, tapi oke kiai nom segera seneng karo bocah iki. Dan wallah niku hak bener, Dawei Mbah Yasin. Lah Mbah Dem niku ngendikan ngaten kalih kula. Aku ngapa seneng karo Miftah? Bian and ge duwe macan panggung songkong Blitar, jenenge Mbah Syekh Yusuf Yasin. Kuwi pengajian dihadiri ribuan orang untuk menghidupkan Lailatul Ittima. Saiki Salah satu orang NU Sing duwe kemampuan koyongonogi Miftah Lambian yasin Sining jawa, Miftah sampai neng Kalimantan, Papua, Sulawesi Kulau begini aji teng munah, Sulawesi Tenggara Panitia neng ngomong, dijebot pakai speedboard Kulo numpak pesawat, Surabaya, Makassar, Makassar Kendari Jalan darat, remuk, 2 jam Katanya speedboard, ternyata nabok, lotok Tadi <tuk> begitu Ya Allah Langsung aku nyanyi lagu India, "Matane, Matane, Matane." Di tengah kabupaten Pak Namanya Muna, konco-konco Pores jebot pulau. Kenapa saya semangat? Tempatnya terpencil, galani nelek yang mengadakan pengajian siapa? Forum Kerukunan Umat Beragama. Begitu gulung ngaji, Islam, Kristen, Konghucu, Buto saya berikan materi kebangsaan untuk mencintai bangsa ini lah, mbah diam ngendikan kalau yang dimusuhi, ya salah kasus saya ceramah di gereja sing misu misuhi kula kiai kiai nom mergok kula salah ikhrop pertanyaannya, kula ngomong kula memang buatan ngalim, milah mbah diam ngendikan kolilum minal yakin, khoirum min kasiri minal ilmi wal amal Seng di 25 tahun itu di-take, tapi hasilnya maksimal. Lo oke, uang seng 2 oke, tapi hasilnya orang maksimal. Game button Aku kondo, aku orang alim, orang urusan. Seng penting manfaat. Kudu nek gue seng rumpong ngalem, isen, kok ngalem, tapi orang manfaat. Rungo, noco. Dan ini semangat anak-anaknya kan, dengan sering seorang so ngalim Kalau leh dilaun miftah ke orang ngalim, tapi manfaat lih, kulo sanikin dua gus miftahmu center. Soalnya apa? Setiap hari kulo ngislam ke wong dari Australia, dari Islandia, dari Jerman, dari Belanda. Kulo berceramah tentang gereja ini satu keluarga di Amerika masuk Islam. kulau berceramah Teng gereja ini satu keluarga di Belanda ateis masuk Islam. Mereka mengatakan apa? Tertarik dengan dakwah ala NU. NO. Asik guyon, nyenengki. Protagonis, kenapa Gusuna kalau ngaji guyon? Jenengan, takoke niki, udak ewes isi macem-macem. Ono sing tandur di tikus. Anak e, ini, mau jaluk jajan uang tuanya, utang, rum pikir bayar lunas biaya. mulih diamuk karo bojoni. Oh, bojone lemu-lemu, yang ini, kalau nengkin di pengajian digawe angel malah mumet dasi. Kalau ini dikritik, Dadi korbuser masuk Islam 3 tahun saja belum benar. Kok mau Dadi Abu Bakar? Dia melebu Islam empat belas tahun baru sholat. Kuis yang Islam kayak kan nabi, apa mau Dadi yang Islam kayak mau miftah? Sedihan aja, buang urin pun digawe repot, gak bu? Gak nama badan? Sehingga yang penting gue adalah Islam, orang yang hilangkan pengiran, pengajian dilosor, ini disurot tanpa kelihatan so, mulai dari Bansir, di sini kelebon pasir seperti Bansir ini ada pengajian udar harusnya merokokan <susurga> saya seorang aku melebu surga dikawal dari banser Bansir tugasnya survei lokasi saat dirinya dia melebu surga, surga ini disurvei dari Bansir surga ini siap, dia ini melebu ya metu meneh ayo, tadi wong eno kumpang, al-itihad asasun subna jahi salli wa sallim iman. bapak ibu, siapapun yang hidupnya baik, meninggalkan perkara yang baik, pasti akan dikenang kebaikannya, siapa yang mengenang orang-orang setelahnya kita punya Bung Karno dari Blitar kenapa namanya dikenang, Bapak Pendiri Bangsa, apa konsekuensinya hadiahnya, jadi nama gelora, gelora Bung Karno jadi nama stadion Bung Karno, nama bandara Bung Karno, jalan Soekarno, kenapa? gajah mati meninggalkan, Gade Hari mau mati meninggalkan, bilang bapak ibu talun mati meninggalkan utang. Wahid Hasim, perkara yang ditinggalkan baik. Nah Gotul ulama, mbah Hasim Asari, Wahid Hasim Gusjur makamnya rame, namanya diabadikan jadi nama jalan. Quendri lu, kok hilang Andre mau? Mata nih hilang Andre. itu Andre kalau Andre meninggalkan sesuatu yang baik Bung Karno bisa jadi nama stadion Andre iso jadi jeneng toilet aku neng WC Andre maka mudah-mudahan mbah Somo iman ibu pikan pikantuk derajat ingkang Luhur Amin Allahumma Amin sampun jam setengah itu pengajian sampun rampung saya yakin anda belum sholat ngasar, mungkin malah tolong hingga sholat ngasar, tunggu bareng-bareng mugi-mugi berkah, bismillahirrahmanirrahim Allah wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ala Muhammad, walhamdulillahi alamin Allahumma resubna istiqomah Allahumma arzuqna bi ziyadati ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma ziyarat al makkah wal -madinah. al madinah. Allahumma arzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma arzuqna al an sakinatan mawaddatan wa rahmah. bi alfi alfi huwa. Allahumma arzuqna bi alfi alfi al barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi al karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an nahdiyah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrari aziz ya ghafur ya, ya rabb al alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadan Allahu ayyakuma ajma'ain wala